Selamat malam bosku Hari ini kita mau kemana bos? Mau ke Wedangan Bukasera Bukasera ya? Ya Nikmati terus dan saksikan terus perjalanan ini Dan Siap jangan lupa Subscribe, like Dan komennya please Ditunggu mau dukungannya Nasirannya mungkin Tempat Wedangan yang unik mungkin Atau Wedangan yang ter... Aneh, mau kalian Mohon komen ya Untuk rekomendasinya, terima kasih Yes, yes, yes, ini tempatnya di mana mas iman? tempat tempatnya di hah Solo Madun. Solo Madun. Solo Madunnya di mana mas iman? di dekat Tamasari. dekat Tamasari ya mas iman? Yes. Ini tempat nongkrong atau tempat gimana mas? Ya tempat makan uang jelas bisa tempat nongkrong, bisa beras bahan yang menggunakan sah. Oh, Oke Ini menunya apa aja mas? kelihatannya enak itu mas ya, macam-macam nunggu ya, bisa sampai di kiri, nah, di bagian cacara, di nasi kiri ini nasi teriyaki nasi teriyaki ya mas ya? ya, nasi oh. teriyaki, with nasi teriyaki, with ST ST yes. untuk harganya di sini, gimana mas Simon? harganya menengah ke bawah sih Salah lebih. Na ke bawah. Jadi termasuk tempat yang cozy ya, cocok untuk anak muda ya Mas ya. Ya. Sekitar 10 orang. Kacau. Ya Mas, terima kasih Mas. Uh, Bidadar malam ini. Selamat menikmati tangannya Selamat menikmati juga malam senanya Ya. Oke. Okay. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan hari ini telah selesai dan ini saudara saya, saudara saudara saya, namanya Simon. Halo. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara klik like, subscribe, komen dan share. Tetap dukung terus agar channel saya selalu berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.